Cinta akan berada di sisi Walau hanya dalam kesemuan Berterima kasih Kepada seseorang yang menanyakan apa Mengenai tangisan Bukannya langsung menghapusnya Dicintai secara mendalam oleh seseorang Memberi kita kekuatan Mencintai seseorang secara mendalam Memberi kita keberanian Dewi Sri memiliki banyak nama dan legenda Di antaranya Di Jawa Tengah Salah satu legenda terkait Dewi Sri adalah Sri Sadhana Di Madura Tokoh ini dikenal dengan nama Ratna Dumilah Di Bali Dewi Sri disebut sebagai Sri Sadhana Rambut Sadhana Dewi Danu Atau Dewi Ayu Manik Gali. Baik di Jawa atau di Bali, Dewi Sri merupakan simbol kehidupan, pelambangan dari kesuburan, kecantikan, keindahan, dan cinta kasih secara ilmu psikologi manusia juga memiliki kebutuhan untuk diterima diakui mencintai dan dicintai yang menjadi salah satu dari beberapa kebutuhan mendasarnya orang-orang yang lebih dominan menebarkan kata atau hal yang sifatnya positif dan diwarnai cinta kasih akan memiliki kepribadian lebih terbuka dengan pengalaman, tidak kaku, dan terbuka dengan berbagai hal yang berbeda. Cinta itu seperti angin, kau tak dapat melihatnya, tapi kau dapat merasakannya. Itu adalah cinta pada pandangan pertama pandangan terakhir dan pandangan selamanya ketika mengarungi batera rumah tangga pasangan harus pandai-pandai mengatur keuangan keluarga agar semua kebutuhan bisa terpenuhi Persoalan keuangan rumah tangga bukan sekedar soal laki-laki atau perempuan Namun istri sehingga ia dipercaya sebagai pemegang keuangan rumah tangga Dalam Jawa kuno ada ciri katuranggan Garwo yang memiliki sifat romantis dan pandai mengurus uang Ketika Doro dan pasangan menikah Sejatinya sudah tidak lagi aku dan kamu tetapi kita Aspek kita juga bisa diterapkan dalam pengelolaan keuangan Ndoro dan pasangan kelompok mengurus keuangan akan ada banyak manfaat yang diambil Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang katuranggan Garori Tumurun berikut adalah pemaparan kami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 Mitosnya. perempuan seperti ini biasanya pandai mengurus uang, cerdas serta selalu memuaskan. seseorang yang memiliki akal dan kepekaan untuk mengatasi segala situasi dalam kehidupan Wanita cerdas memiliki pesona tersendiri Wanita yang cerdas biasanya akan lebih sedikit berbicara dan merupakan pendengar yang baik Wanita cerdas lebih bijak dalam memilih kata-kata yang akan dilontarkan Dengan wawasan yang luas Wanita yang cerdas tidak kehabisan bahan untuk diobrolkan bersama teman-temannya Tak heran mereka sangat menyenangkan ketika diajak bicara mengenai tema apapun Pada video selanjutnya kami akan membahas tentang Keturangan Garwo Sesetjo Tata Ing M. Banang Yang menyimbolkan permata merah dalam ikatan